Terima uh -huh. hormati Tuan Haji Yusuf bin Minin pemimpin pembangunan masyarakat N30 Bungawan selaku wakil yang berhormat Datuk Haji Muhammad bin Haji Adimin ucapan kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin limpah kurnia juga program yang kita rancang ini menjadi kenyataan dan ucapan yang Terkecatlah kepada Tuan Haji Yusuf Yusuf Haji Minim Kerana suji hadir Merasmikan program ini Juga kepada semua penaja Yaitu Penaja yang tak asing lagi Yaitu yayasan sampah Zon Selatan, Kina Kinabalu Pejabat Kina Kinabalu, Jabatan Pejeraian KNQ Manis Jabatan Penerangan Jabatan Pertanian Jabatan Bomba Syarikat-Syarikat uh, yang ada di SMP Kimanis Petronas pastinya yang diwakili Cinoa <tuk> Yang begitu berakhir hati mengadu kepada kami ini Sampai majlis daerah Papar, rela untuk jarak polis daerah Papar, KPG PDK, dan yang tak tersebut di sinilah Jasa Tuan sebenarnya kami hargai ucapkan ribuan terima kasih ...di bawah pejabat daerah Pak Jadi antara objektif gotong uh, royong pada hari ini ya Tuan Haji, pertama sekali kita ingin menyahut seruan Menteri Pembalahir, sekolah ini telah pun dipilih untuk pusat memundi pilihan raya yang dengar -dengar dengan komuniti sekitar. Untuk makluman Tuan Haji, kita datang seawal setengah tadi, kita telah mulakan kerja-kerja pembersihan, dan kita juga telah menggunakan kerja pembersihan bersama dengan JKR pada minggu minggu inilah Selasa, Rabu dan Kamis. Yang kemarin kami telah mula memotong pokok ketapanglah dan uh, masih lagi ada yang bertugas uh, kawan kawan Jadi masing-masing tadi ada uh, pokok ditanam. Dan kasih Allah kita akan kita akan tuai 4 bulan dari sekarang. Dan kita juga ada taman herba yang ditaja oleh College Community Marai Semperna yang memberi penajaan keuangan. Kemudian kita juga ada kawasan tanaman lada. Saya ucap terima kasih kepada ibu bapa tadi dan rela kena membersihkan. Uh, kawasan itu yang dibantu oleh uh, Jabatan Pertanian Manis, sukacita yang menjemput yang berbahagia Tuan Haji Yusuf Menil, pemimpin pembunuhan masyarakat eh, 30 pengawalan mewakili yang hormat Ahli Parlimen P176 Tim Manis Bagi menyampaikan ucapan seterusnya merasmikan acara kita pada hari ini Tim Manis, Tim Manis, Tim Manis, Tim Manis Tuan Culey Manitoh sekarang menjawab ya, ke Kedua ke Anak, -anak sendiri. Terima kasih. Masalah kita punya pengetua ini. Tarik satu TZ, tarik satu TZ. Nah, kemudian kita lantar mati pada hari 27. Untuk, untuk pergi pada pagi ini, saya ucapkan tahniah kepada pengetua, kepada masnya, bersama seluruh berisau petaka dan juga warga SMK Imanis. Dan juga para anggota-anggota yang berperanan yang saya sebutkan tadi Kalau tidak tuan-tuan dan puan-puan -tuan, tidak akan jadi program sebuah besar Dengan Itu disebabkan sebagai program berdana Jadi saya ucapkan terima kasih banyak-banyak di atas kehadiran para sekultas tadi Untuk membantu tutorial Memang kita nampak sekolah ini sangat kritikal dari segi kebersihan Tapi bila tuan-tuan dan puan-puan -tuan, dengan tangan untuk membantu, kita dapat membantu, maka napak cerialah sekolah ini. Jadi kawasan ini memang begitu luas, memang kalau kita harapkan uh, petugas tugas kebersihannya kelihatan memang tidak cukup tangan. Ingat beberapa orang atau beberapa tujuh orang, tapi kawasan berikar, luas. Eh? Mana mempercikan komunal, mempercikan perutam, dan juga kawasan-kawasan di luar sana. Eh? Jadi terima kasih di atas jemputan daripada pihak ya, sekolah Sedang hadirin sekalian Acara kita teruskan dengan Cabutan pengunjung bertuah. Halo Jadi aku berharap pagi Bagi menyebut beberapa tiket pengunjung bertuah ya Ah, bersedia. Bersedia. Ada tiga nomor di sini. kabel di sini. Ada tiga nomor, ah, bermula dengan nomor dua Lepas itu nomor empat sejak Allah, nah, siapa yang antara yang terawal tadi dia datang mungkin dalam enam setengah pagi ah paling awal dia datang deh kompor oke okay. siap nomor masing-masing dimulakan dengan nomor dua eh sabar sabar misalnya Nah, ini yang mencampur tadi datang <tanya>, nah, sini? nomor 22. Nah, nanti balik bagi-bagi ya. Nah, ini kalau selalu sesekali di sini mau ada anu deh. Ya? Ada tiga nah, lagi, Tiga lagi, tiga lagi, sabar, sabar. Oke, okay. kita ada tiga juga, nomor Oke, okay. di tengahnya nomor tiga. dengar ya dengar di tengahnya nomor tiga. Di depannya nomor dua Ya Depan nomor dua tuah Malaysia Siapa yang tahu kan nah, tanya Oke okay. Oke okay, Lepas ini jumpa, jumpa ya Oke okay. Oke okay.